Di urusan Pilpres ini akan dijadikan ajang perebutan pencarian harta atau rejeki yang haram. Mas, Tentang gambaran kedepannya sebelum terjadi pemilu 2024. Dan politik di atas sangat berbahaya karena akan bermain sangat kejam. <tuh> Negara di 2023 pun juga ancur. Kalau menurut saya, akan kacau. Banyak sekali rakyat yang menjadi korban dengan keserakahan-keserakahan para petinggi yang mengakibatkan bahan pangan akan serba naik. Mungkin kalau di zaman sekarang ya di 2022 ini naik turun naik turun. Tapi kalau nanti itu akan sedikit sulit untuk turun. Di tahun 2023 itu semua bahan pangan akan susah dan juga akan serba naik, yaitu serba mahal harganya ya. Mungkin di 2022 ini masih turun naik lah, bisa naik bisa turun lagi, bisa naik bisa turun lagi. Tapi di tahun 2023 itu semuanya serba mahal. Karena kalau yang saya lihat kesempatan, kesempatan untuk mengumpulkan uang untuk bersiap Karena 2023 itu akan sangat sulit sekali untuk mencari uang Jangankan pengusaha besar, orang menengah sampai orang di bawah itu akan sulit Karena krisis ekonomi di 2023 ini sangat menyulitkan dan menyengsarakan rakyat dan nanti untuk keamanan dalam 2023 di negara ini pun juga sedikit akan ada kericuhan Karena akibat dari ada domba datang fitnah politik Nah di 2023 juga untuk masalah pemerintahan di 2023 saya lihat akan semakin kacau sampai ke awal Januari 2024 bahkan di 2023 itu adalah puncak ujung tanduk pemerintahan kedepannya akan baik atau buruk kalau yang saya lihat di 2023 akan hancur banyaknya kekeliruan dan gagalnya dalam memerintah itu kesananya pun juga akan terus gagal tapi kalau di 2023 bisa terkendali Insya Allah tidak akan terlalu patal ke depannya Akan bisa terhandle dan teratasi Karena menjelang pilpres Di 2023 ini Akan banyak kecurangan-kecurangan Yang dilakukan oleh pihak-pihak Yang tidak bertanggung jawab Banyak orang yang korupsi di 2023 Bahkan orang baik Yang disebut dengan tokoh Akan ikut terciduk juga Karena dengan keserakahannya terbawa arus oleh lingkungan karena yang maunya enak sendiri tanpa harus bekerja keras di Pilpres ini akan banyak disalahgunakan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab bahkan dari golongan petinggi dari golongan masyarakat tengah sampai masyarakat bawah banyak yang melakukan itu karena dengan adanya krisis ekonomi makanya di urusan Pilpres ini akan dijadikan ajang perebutan pencarian harta atau rejeki yang haram. Dan dari sekarang, kita harus bisa mawas diri, harus bisa waspada, jangan pernah terayu oleh rayuan setan atau hal-hal yang kotor yang akan kita hadapi di 2023 kita harus berpasrah diri kepada Allah, memohon, bermunajat kepada Allah untuk bisa diberikan milik rezeki yang halal, manfaat dan barokah di 2023 agar kita. dari sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah meridhoi dan memberikan rezeki untuk kita sekeluarga dan bisa bermanfaat juga rezeki kita untuk orang yang banyak untuk orang yang membutuhkan. gambaran kedepannya sebelum terjadi pemilu 2024. Oh, untuk masyarakat harus waspada, harus bisa berhati-hati. Di sini mohon maaf, saya bukan paranormal atau apapun, tapi di sini saya ingin memberikan gambaran supaya semua masyarakat bisa waspada menjelang sebelum pemilu 2024. Karena di sini yang saya lihat ada beberapa masyarakat-masyarakat di beberapa daerah yang akan menjadi korban kambing hitam politik seperti apa itu bisa merenggut nyawa karena akan saling fitnah akan saling tuduh antar sesama umat muslim dan politik di atas sangat berbahaya karena akan bermain sangat kejam kalau Sundanya untuk di media bisa lolondokan baik gitu ya, tetapi yang senyatanya itu sungguh kejam dan bisa merugikan masyarakat-masyarakat dalam hal keselamatan Di situ kita sebagai masyarakat tidak boleh begitu percaya karena fitnahan itu sebagian dari politik untuk bisa mengotak ngatik pihak yang kontra untuk bisa masuk ke dalam jalur pemilu 2024. Sahabat Tempe dan di sini pun juga saya melihat ya dengan Ainul Bashiro bahwa ketum-ketum partai baik partai yang sudah papan atas ataupun partai yang baru mulai merintis itu akan terjadi gejolak batin yang luar biasa. Dalam segi hal perekonomian, yang tadinya berharap akan ada perekonomian yang memasuki, tetapi nyatanya tidak akan ada. Yang ada nanti akan membiayai partainya itu dengan harta yang ada sampai menipis. Jadi, di sini saya memberikan gambaran sebelum terjadi alangkah lebih baiknya untuk ketua umum partai. Terus bisa lebih waspada dan berhati-hati. Jangan pernah mau menerima iming-iming dari investor yang akan memasok dana ke partai masing-masing. Karena itu hanya iming-iming saja. Karena di tahun 2022 ini yang saya lihat untuk perihal keuangan perekonomian mulai dari kecil ke sedang itu akan ada kembang-kembangnya bagus. Tapi kalau untuk para pejabat, para petinggi, para pemimpin itu keuangan sedang benar-benar menurun -benar di tahun ini bahkan bisa sampai ke 2000 gitu. jadi harus waspada dan harus bijak dalam mengelola ke dunia. dan yang saya lihat untuk masalah partai sepertinya lebih banyak kali ini ya dibanding tahun sebelumnya dan ini kita kembali nih ke hasil survei pencalonan capres ya yang muncul dan beredar di medsos itu kan ada beberapa nama Nah di situ sepertinya kalau yang saya lihat semuanya juga bagus ya.